USD Swiss franc bullish waspadai potensi koreksi bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Swiss franc sedang tertahan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 Sebaliknya, waspadai jika harga USD swing terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.975.08, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.972.05. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.